Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan saya di channel warna grafika studio. Terima kasih sudah berkunjung ke channel saya yang sederhana ini teman-teman. Saya doakan teman-teman semua yang menonton video ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rejeki dan yang paling penting adalah bahagia. Sehat dan selamat ya teman-teman ya Nah eh, Pada kesempatan kali ini ya teman-teman Saya ingin eh, Mencoba eh, Fitur di Apa namanya di Youtube studio Yaitu menyengketakan Ya teman-teman Nah kebetulan Di sini saya ada satu video ya yang mana waktu itu diklaim ya diklaim oleh uh, nggak tahulah orang apa apa perusahaan diklaim bahwa uh, klaim hak cipta dan disitu saya sudah sudah menyampaikan ke tim YouTube di Twitter dan keesokan harinya klaim itu hilang namun sekarang muncul lagi klaim Uh, dari uh, orang yang berbeda ya dari orang yang berbeda dan jadi saya meyakini bahwa ini adalah fake claim ya uh, uh, atau klaim palsu nih ya jadi teman-teman saya akan coba uh, menyengketakannya karena di sini ya kita lihat ke monitor nih teman-teman di sini ya saya ada video uh, 10 jam Ya, dan pada monetisasinya ini dolar merah ya, terkena hak klaim hak cipta. Dan di saat saya akan memperbaikinya, lihat detail nih. Ini Sony dos de Luvia Faroune Suneofla. Nah, pokoknya lah nih kayaknya Spanyol nih. Oh ya Nah, jadi di saat saya akan memperbaikinya tidak ada pilihan. Pangkas segmen, ganti lagu, bisukan audio lagu. Yang ada hanya sengketakan Jadi kalau begitu Kita akan coba untuk menyengketakan Sebetulnya saya juga belum pernah sih ya Teman-teman menggunakan ini menyengketakan Karena sebelumnya Saya selalu menggunakan Cara yang ada di tutorial saya Namun di sini tidak ada pilihan itu Jadi yang ada hanya sengketakan Dan saya akan mencoba Menyengketakannya tapi sebelumnya teman-teman sebelum kita lanjut eh, Silahkan di subscribe buat teman-teman yang baru pertama kali ke channel warna grafika ya Supaya kita bisa berteman dan supaya channel warna grafika bisa tambah besar tentunya Dan memberikan eh, informasi-informasi tutorial-tutorial bermanfaat buat teman-teman semuanya Ya Subscribe gratis kok teman-teman Dan jangan lupa diaktifkan loncengnya gitu. Baiklah sekarang kita akan lanjutkan ini ya. Kita akan menyengketakan yang mengklaim ya. E, sebetulnya saya belum pernah juga Tapi e, ada gunanya juga teman-teman menonton ini Agar nantinya tahu ya gitu ya Oke kita akan mulai kita klik di sengketakan ini teman-teman ya Saya akan klik sengketakan Saya kecilin dulu Sengketakan klaim Sonidos de luvia Shuneo Placido. Nah ya di sini Ingat bahwa berikut ini bukan alasan yang valid untuk menyengketakan klaim konten ID ya Maksudnya yang ini nih yang tiga ini ya satu saya memiliki salinan lagu atau video tersebut ya yang kedua saya tidak menghasilkan uang dari video saya oh di sini masih ada keterangan ya ini saya yang pertama dulu saya kembali saya memiliki salinan lagu atau video tersebut kalau kita dekatkan kursor di sini membeli CD DVD atau lagu tidak memberi anda hak untuk menggunakan dalam Vidi, menggunakannya dalam video artinya kalau untuk lagu ya teman-teman teman-teman sudah membeli CD DVD pun uh, itu bukan berarti teman-teman punya hak atas lagu atau musik tersebut ya jadi nggak boleh dipakai yang kedua saya tidak menghasilkan uang dari video saya nah kata dia bahkan jika anda tidak memonetisasi video anda mungkin masih perlu izin dari Pemilik hak cipta untuk menggunakan materi mereka, artinya jika teman-teman uh, mengupload video musik, ya, walaupun teman-teman monetisasinya dinonaktifkan, gitu. Artinya, teman-teman hanya ingin mendongkrak, subscribe, atau view, teman-teman. Ya, ini tetap uh, nggak diizinkan, ya, nggak bisa gitu, kecuali teman-teman. Meminta izin langsung ke pemilik hak ciptanya ya. Kita mana kenal ya kan. Dan kalau kita. Eh, Mengupload lagu dari berbagai artis. Banyak dong yang kita minta izin ya. Nah yang ketiga. Saya mencantumkan nama pemilik hak cipta. Dalam daftar kredit video. Nah. Ada keterangannya. Pencantuman penafian pada video atau deskripsi. Tidak berarti Anda berhak untuk menggunakan materi. Berhak cipta ya. Jadi. Banyak sekali video-video yang memang menawarkan no copyright ya. Kayak musik-musik NCS itu kan no copyright tuh. Nah gitu ya. Jadi di sini bukan berarti teman-teman setelah mencantumkan linknya segala macam. Berarti teman-teman boleh menggunakannya di channel teman-teman. Tapi bagaimana dengan kita yang memang tidak bisa bermain musik, tidak bisa nyanyi, tidak bisa menciptakan lagu? Ya nekatlah ya teman-teman ya. Semuanya ada resikonya. Oke, oke saya akan langsung ke ini ya. Ada kotak di sini sengketa. Saya tidak didasarkan pada salah satu alasan di atas. Saya tetap akan menyengketakan klaim. Konten ID ini. Saya centang di sini. Oke, saya, lalu lanjutkan. Di sini, pilih alasan utama Anda mengajukan sengketa atas klaim ini. Yang pertama, konten asli. Konten yang diklaim di video saya adalah konten asli saya sendiri dan saya memiliki semua hak atas konten tersebut. Ya, Jadi, saya rasa kalau seandainya anda itu pemain keyboard, pemain gitar, ya. Terusnya, ataupun anda kameramen yang merekam pesta ada nyanyinya. Gitu ya, terus diupload, eh, dikenakan klaim hak cipta. Boleh, saya rasa ini cocok memakai ini ya. Memakai sengketakan ya, gitu ya yang kedua, lisensi saya memiliki izin atau lisensi untuk menggunakan konten yang diklaim di video saya ini kalau teman-teman pakai lagu orang lain ya atau musik orang lain ya terus mendapatkan izin sudah mendapatkan izin tertulis ya yang ketiga, pengecualian hak cipta seperti penggunaan wajar saya telah mengubah konten yang diklaim di video saya secara signifikan video ini dilindungi oleh Penggunaan wajar atau pengecualian serupa terhadap hak cipta Nah ya Jadi itulah pentingnya ya teman-teman ya Kalau teman-teman sekiranya menggunakan video orang lain ya Ya teman-teman harus adalah nilai editingnya gitu Misalnya mus video, video musik udah musiknya orang lain Di videonya teman-teman nggak mau kreatif gitu jadi kalau teman-teman memang nggak bisa musik, main alat musik, nggak bisa nyanyi, gitu. Bisanya cuma ngedit video, ya. Jadi untuk untuk pengecualian hak cipta seperti penggunaan wajar, teman-teman harus keren di ininya, harus keren di editannya, gitu. Jangan cuma gambar dari Google aja teman-teman taruh, enak bener, ya kan? Nah, yang keempat, domain public. Konten konten yang diklaim di video saya berada di domain publik dan sudah tidak dilindungi hak cipta ya Nah jadi uh, Youtube juga kan termasuk domain publik nih teman-teman ya uh, Jika teman-teman mau saja mencari banyak sekali lagu-lagu yang masih sip dan masih enak didengar masih tenar ya di YouTube itu dan sudah tidak dilindungi klaim hak cipta loh banyak loh teman-teman Misalnya lagu-lagu tahun-tahun 80-an lagu-lagu 90-an ya Banyak tuh lagu-lagu dulu sumbang sendiri aja banyak yang nggak ada klaim hak ciptanya ya Pokoknya banyak deh teman-teman nah untuk itu nanti Saya bikinin tutorialnya deh gimana cara Cara nyortirnya ya Yang kena klaim hak cipta sama yang enggak Kena klaim hak cipta Sehingga teman-teman Bisa mengambil keuntungan dari situ ya Nah saya karena ini video hujan Dan saya merekam sendiri Maka saya pilih yang atas nih Konten asli ya Lalu lanjutkan Oke Pastikan bahwa semuanya milik anda Bahkan jika anda memfilmkan atau mengedit film video sendiri pikirkan apakah Anda menyertakan karya orang lain atau tidak apakah Anda merekam dari layar TV atau memasukkan lagu lain jika ya video tersebut bukan sepenuhnya konten asli milik Anda bahkan menggunakan singkat dalam diklaim secara sah perlu diingat bahwa penggunaan musik secara singkat dapat tunduk pada hak cipta pemilik hak cipta mungkin juga berhak mengklaim penggunaan musik mereka oleh Anda Meskipun musik tersebut bukan fokus dari video Yang ketiga cari tahu lebih lanjut Siapa yang mengklaim konten Musisi biasanya diwakili oleh Perusahaan seperti lebar rekaman Atau distributor musik Sebaiknya Anda meneliti perusahaan Yang mengklaim video Anda Jika tidak mengenal nama perusahaan tersebut Jika ini lagu Anda Distributor Yang bekerja sama dengan Anda Mungkin telah mengklaim Video Anda Sebelum mengajukan sengketa, tinjau persyaratan kontak Anda. Oh ini bukti kepemilikan wajib diisi. Nah ya di sini kita jelaskan ya. Saya merekam sendiri video saya. Video saat hujan deras di depan rumah saya. Menggunakan kamera suara. Hujan dan petir adalah asli dari rekaman saya dan kemudian saya mengeditnya menggunakan VSDC video editor untuk menambahkan efek petir agar lebih menarik. Pada tanggal uh tapi di sini ada resikonya nih teman-teman nih ya. Video saya tidak melanggar hak cipta siapapun. Ya. Yang kedua. Ini harus dicentang tiga-tiganya nih. Ya. Saya memahami bahwa penggugat dapat meninjau video saya dan alasan sengketa saya. Saya memahami bahwa pengajuan sengketa yang tidak benar dapat menyebabkan akun Youtube saya dihentikan. Nah. Nah ini yang harus ditimbang-timbang ya teman-teman ya Kalau mau menyengketakan Ya kalau mau menyengketakan Jadi teman-teman harus tahu resikonya Channel teman-teman bisa dibanet ya Jadi waduh saya mikir-mikir lagi ini ya Jadi sebaiknya Nggak usah ya saran saya nggak usah Untuk menyengketakan ya teman-teman Jadi saya akan kembali melaporkan di sini saja di Twitter Ya Saya akan eh, meminta bantuan teman-teman eh, Tim Youtube Di Twitter untuk menyelesaikan permasalahan saya Jangan kan sengketa kita ada video terus banding aja Jarang menang ya teman-teman ya Jadi ini saya akan kopikan saja ini kata-katanya. Ya. Saya tapi kalau di ini ya, kalau di Twitter harus wajib bahasa Inggris nih, teman-teman. Jadi saya akan translate-nya di Google ini aja, di Google Translate. Karena saya pernah, ini kan sudah kedua kalinya nih berarti dengan ini. Yang pertama saya sudah uh, meminta bantuan dari tim tim YouTube untuk memeriksa video saya dan hilang klaim hak ciptanya. Sekarang muncul lagi dari pihak lain. Jadi saya akan Translatekan dulu. Oke, okay, saya ke sini ya teman-teman ya. Ini sudah saya copy ya dari Google Translate nih. Kopinya di sini teman-teman. Terjemahan disalin. Lalu kita ke Twitter. Kita pastikan. Kita periksa ya. Kata-katanya jika ada yang salah atau tipe bisa kita perbaiki. Oke, dah Kalau dirasa. Oh iya. Uh, ada yang kurang. Hmm, saya akan sertakan kembali linknya ya. Ini saya close saja batal. Oke, saya akan ambil link video yang bermasalahnya di sini, teman-teman. Nah, ya. Nah, ini di bawah juga ada nih yang kena klaim, tapi sedang saya perbaiki, ya, teman-teman, ya. Ini masih proses tuh, ya. Nah, sekarang saya akan masukkan link. Ya sudah dikirim ya. Nah, kalau sudah dikirim kita tinggal menunggu jawaban dari eh, pihak YouTube-nya ya, teman-teman ya. Oke, demikian aja, teman-teman. Kita melihat-lihat tadi bagaimana ini, bagaimana proses eh, bandingnya dan saya batalkan. Jadi saya lebih memilih berkomunikasi yang aman. Gitu dengan Ini dengan tim Youtube di Twitter ya Akhirnya saya pamit undur diri Wabilahi Walidaya Assalamualaikum warahmatullah Wabarakatuh